Kami saat ini dalam perjalanan dari Jakarta mau menuju ke Ternate Sambil Ternate kemudian kita teker pesawat lagi Dan Ternate ke herak Dari sana nanti kita akan mengunjungi empat center tangan pengharapan yang sudah berjalan sejak tahun 2008 Dan saat ini juga tangan pengharapan sedang membangun sekolah di Dimana mempersiapkan 100 pemimpin bagi masa depan Maluku Utara kita sudah ada di Center tangan pengharapan Somaitek di tempat ini kami sudah hadir sejak 2008 mana menolong anak-anak dari mulai PAUD SD dan mereka pagi itu ada pelajaran paut, sedangkan siang ada pelajaran bimbel. Nah ini tempat pertama juga tangan pengaraman membangunkan gedung sekolah. Di tempat inilah anak-anak belajar secara cuma-cuma. udah berapa lama ikut video di sini huh? 14, tahun. 14 tahun dengan adanya yayasan tanggung pengharapan hadir di daerah kami terlebih khusus di desa suamaitek boleh memberikan dampak yang sangat luar biasa buat anak-anak kami sehingga anak-anak kami bisa belajar dan mengetahui banyak hal tentang pendidikan kami selaku orang tua sangat bersyukur Karena anak-anak kami boleh belajar Boleh mendapat pendidikan yang baik Untuk pendidikan yang baik dari Asanta Rafa Kami berharap Kehasilan tangan pengharapan Terus tetap ada di daerah kami Sehingga anak-anak kami Boleh belajar Dan juga mendapatkan pendidikan yang baik Nah, sekenap hati mengucapkan banyak terima kasih Atau supur dan dukungan Bapak-Ibu saudara, sebab tanpa dukungan Bapak-Ibu Tidak mungkin Dimana sekalipun anak-anak di daerah ini mungkin di pandemik mereka mengalami kendala dan sekolah yang harus dibatasi karena di sana tidak ada jaringan dan guru-guru kamilah datang ke uh, rumah-rumah anak-anak, ke center di mana uh, ngajarin anak-anak di sana dan kiranya Tuhan membalas setiap kaburah soal semua. Terima kasih. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding and learning center di Soa Maetek, Halmahera Utara.